USD/CAD Bullish; Waspadai Sedang Berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD/CAD sedang tertahan.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 Sebaliknya waspadai jika harga CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.27225 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.27134. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Mei tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212